Oke guys kita langsung aja simak satu persatu presetnya <SILENCIO>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 Oke okay, lanjut ke percintaan yang keempat ya. Oke okay, lanjut ke percintaan yang kelima. Oke lanjut ke versiode yang ke-6 Oke okay, lanjut ke versiode yang ketujuh. Oke okay, lanjut ke persida yang ke-8 ya. Oke okay, lanjut ke persida yang ke 9. Oke okay, Lanjut ke Preseden ke-10. Oke okay, Lanjut ke Preseden ke-11 ya. Oke okay, lanjut ke versi yang ke dua belas. Oke lanjut ke versi yang ke tiga belas. oke okay, lanjut ke presiden yang ke empat belas oke lanjut ke presiden yang ke lima belas Oke okay, lanjut ke peserta yang ke 7A tuj eh, 16 ya. Oke okay, lanjut ke peserta yang ke 17. Oke, okay, lanjut ke presiden ke-18. Oh, Oke lanjut ke presiden yang ke-19. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-20 ya. Oke okay, guys jadi mungkin segitu aja ya kita bertemu lagi di video selanjutnya.